saya akan ingin sampaikan pada kesempatan kali ini Informasi yang pertama masih mengenai Ayu dan juga Boy William Yang ternyata disandingkan oleh Star Media Nusantara Dalam satu program dan juga dalam satu acara Dilansir langsung dari Star Media Nusantara Wah gimana ya kalau seandainya beberapa talent dari Star Media Nusantara memerankan Barbie di real life Penasaran kan? Yuk ya kita lihat bareng-bareng nih versi Barbie dan juga Ken dari mereka. terus pilih nih versi kalian yang cocok buat panggilan Barbie mereka. Ada beberapa artis yang direkomendasikan oleh Star Media Nusantara dalam acara pemilihan Barbie dan juga Ken. Salah satunya ada Ayu Ting Ting dan juga Boyulang. Di sana ada Youtra dan juga ada Sigetin Sribi Purba dan masih banyak lagi. Artis-artis fenomenal yang lainnya Yang dipasangkan oleh star media Nusantara Untuk menjadi Barbie dan juga Ken Nah bagi sahabat semua siapa sih Pasangan yang paling romantis Yang paling cocok Memerankan Barbie dan juga Ken Beberapa selebritis yang ada Di star media Nusantara Banyak sekali Faro fans nih Yang memberikan dukungan untuk Boy Dan juga Ayu Ting Ting beberapa artis yang lainnya tapi kebanyakan di sini banyak sekali ini ya fans Ayu dan juga Boy memborong semua komentarnya agar Ayu Tinting dan juga Boy William Bill sama memerankan Barbie dan juga Ken Wah semuanya pilih Boy dan juga Ayu dengan hashtag yang sama nih love nih ya buat Ayu dan juga Boy Tim Ayu William dong Boy William Ayu Ting banyak sekali ya semoga dia hits nih boy dan juga ayu tinting tentunya dari titik 0872 guys kita support dua ceng ini dan komen di star mediano santara William sosok yang very handsome dan ayo tinting yang from moros wah ayo boy bikinin lagu Mister media mediano santara ini tadi bikinin lagunya buat ayu dan juga boy aduh ada bang Robi juga tapi pilih ayo tinting sama boy William aja dari kabur 28 dan meninggalkan berita mengenai Ayu Ting dan juga Boy William yang dipasangkan oleh Star Media Nusantara agar bisa terpilih menjadi Barbie dan juga Ken. Di sini Mimi menginformasikan mengenai perkembangan kesehatan Ayah Rojak terbaru hari ini yang masih dirawat di rumah sakit dikarenakan ada suatu gejala dalam tubuh Ayah Rojak. Banyak sekali doa berdatangan dan juga hadiah hadiahnya untuk Ayah Rojak. Ayah Rojak meski masih dalam kondisi yang kurang sehat, kurang fit masih aja nih ya memberikan kelektawa untuk orang-orang di sekitar rumah sakit nih. Tiga kocaknya mampu membuka suasana yang tadinya sedih menjadi lebih berwarna. Namanya juga pelawak ya. Dan di sini ada keanehan nih dari Ayah Rojak. Matanya terpejam namun tangannya masih memegang HP sepertinya. Ayah rojak kelelahan, nih ya, sampai nggak sadar kalau dia sudah tertidur. Dan di sini ada yang iseng nih, Mama. Itu iseng banget nih, ya. Videoin ayah rojek yang mempunyai tingkah lucu dan pastinya nggak masih ada banget. Inilah tingkah ayah rojak, pemirsa. Ternyata ayah rojak lagi mainin HP, namun ketiduran. Bapak Mimin menyertai Ayah Rojak semoga sehat selalu Dan semoga semuanya dilancarkan segera pulang ke rumah Dan bisa mengisi program Ayah dan Ayur lagi nih Amin ya rabbal Alamin. Oke sama semua selamat menyaksikan kegiatan Ayah Tinting hari ini yang mimin nasi langsung dari story ayu Ting mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah kita doakan yang terbaik buat ayah rojak semoga cepat sembuh dan doakan yang terbaik juga untuk ayu dan juga boy semoga bisa menuju ke pelaminan ya amin ya robbal alamin selamat berbuka puasa untuk sahabat semua di rumah jangan lupa selalu terbar kebaikan untuk orang-orang di samping kanan kalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Allah alhamdulillah makasih banyak teh ya, Dan ya Allah makanan juga Ya Allah pakai amplopnya mah itu udah aku dah udah dikira Ya Allah dapat amplop kasih sumpah Ya Allah amplop ego eh, udah, udah udah tawa gitu udah senang banget kira amplopnya <hari> Emak ya jangan ngelarang gua banget ya Allah deh kita sayang ayah ojak eh, cuma <tuk> ya cuma <tuk> ampuh sembuh makasih banyak ada ya lo kata-kata doang terakhir cepet sembuh terakhirnya apa nih ya ada lagi nih di syuting lagi gua masih sakit <tuk> Hey. Lihat, ap lihat apa yang dilakukan tuh tuh, tuh. tuh. tuh. Tumanya, one hand one challenge tangannya sampai kaji bundanya ah ya yeah. gantian ah. yeah. yeah. ya kalau bisa seperti itu apa pula yuk apa apa? Apa ya? Apa ya? Apa? Hey Say hey. sleep Guys Aku lagi Persia Guys, aku lagi makan Pakai uh, Cuting, cumi ting-ting Sama keripik ikan sambalado Dari penting kuliner nih Tuh Ini cuminya bisa aku panasin Ini ciparah Pedasnya nampol Enak banget buat kalian semuanya yang mau order, buruan order Karena ini kalau siap order Langsung habis Hmm Hmm Ngomong mm, Ordernya juga bisa di Shopee. Hmm. ting, -ting kuliner, Ribet ikan sambalado. Cutting. Kemasannya juga rapi. Jamin enak dan ketagihan. Hmm. Hmm. Ordernya guys. Enak banget mba. Enam paw. Order di ting, ting kuliner. Ribet ikan sambalado. Padaan udah tiba, pas ini udah pada sibuk-sibuk belanja buat lebaran ya kan Walaupun lebaran masih lama, tapi udah pada ngumpulin baju Nah, kalau mau beli baju nih, kayak aku nih, tempatnya di Nandas Butik Ini baju-baju buat keluarga, buat saudara biasa Kita kan suka pakai mereka pada seragam Cocok banget nih, di Nandas Boutique. Ayo buruan